5 Fakta Pernikahan Rahel Amanda dengan Narawastu, Bikin Nangis Siapa yang tidak kenal dengan Rahel Amanda, mantan artis cilik yang cantik nan berbakat itu kini resmi menjadi seorang istri dari Narawastu Indapratna. Adapun resepsi pernikahan, digelar di sebuah hotel mewah di Jakarta pada Sabtu tanggal 12 November tahun 2022. Adapun 5 fakta menarik tentang pernikahan Rahel Amanda. 1. Dinikahi oleh seorang pengusaha sukses. Sosok suami Rahel Amanda, Narawastu Indra Pratna merupakan pengusaha dan co-founder digital agency, Doki, alumni ITB. Narawastu Indra Pratna dikenal sebagai sosok yang suka memotivasi serta memiliki kemampuan akademik yang bagus. 2. Mas Kawin Logam Mulia seberat 50 kg. Saya terima nikah dan kawinnya Rahel Amanda Aurora binti ade Paul Lukas dengan mas Kawin yang dibayar tunai, ucap Narawastu Indra Pratna saat ijab kabul. Adapun mas kawin yang diberikan ialah logam mulia seberat 50 kg beserta seperangkat alat sholat. Tiga, Digelar tertutup dan undangan disebar subuh hari. Dikenal, Rahel Amanda memang tidak terlalu membuka kisah asmaranya ke publik, termasuk pernikahannya yang digelar tertutup, sontak banyak netizen yang merasa terkejut. 4. Dihadiri sejumlah selebriti. Walaupun digelar secara tertutup, namun beberapa rekan artis tampak hadir memberikan ucapan selamat, di antaranya Ari Irham yang datang beserta pacarnya. 5. Enzi Storia sahabat yang menyemangati Diketahui Rahel Amanda dan Enzi Storia memang bersahabat dekan, hal itu diungkapkan Rahel kalau Enzi menjadi penyemangat baginya, dan ia mengucapkan terima kasih kepada sahabatnya itu. Itulah lima fakta tentang pernikahan Rahel Amanda, bikin nangis terharu. Selamat menempuh hidup baru.